Terima kasih, Arham Saya sampaikan terima kasih pada Adel atas penjelasannya tentang apa? <tuh> Diskusi ter ter terkait dengan internasionalisasi, bina Jogja. Ya. E sebelum nanti saya nanya, saya ikutin pertanyaan terkait penelitiannya Adel. Itu. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman tentu sesuatu yang bukan hal baru bahwa isu isu pasca kontemporer dengan masalah kartografi itu adalah salah satu isu yang paling Ketika saya pertama menyentuh buku Orientalisme itu di bab kedua sudah ada istilah imajinatif biografi Terus di buku kedua Edward saya itu sudah ada istilah struggle over geografi kan? Ini membawa saya membawa saya mendengar. Mendengar atau hanya membaca Beberapa literatur yang sebenarnya Berkembang Tidak saja subur Tetapi berkelanjutan kira, Tidak saja subur Berkelanjutan Ke wilayah-wilayah yang saya kira Sudah mulai lepas dari Para, para, apa? para pemikir Tahun-tahun 70-an atau 80-an awal itu. Nah salah satu Yang paling serius Berbicara tentang Tentang apa tentang masalah Pertahan Selatan Utara dan lain sebagainya itu dalam gajah pengetahuan atau debat pasca kolonial saat ini termasuk juga belakangan saya baca di internet dia juga terlibat dalam beberapa perhelatan binel bina kan, tersebut sarca ya, ada beberapa binel di Amerika Latin itu nama orang ini adalah Walter Demignolo Walter Demignolo ini dia orang Argentina. Besar di Meksiko kalau sana salah dan dia sekarang tadinya mengajar di Amerika Serikat. Amerika Serikat. Orang ini jauh lebih percaya diri ketimbang ketimbang para pemikir Arab kayak Ibnu maupun kayak Homer Baba maupun orang-orang India. Karena menurut Big Nobel Persoalan geografi ini tidak terkait saja dengan apa? Dengan keniscayaan kita selalu berhadapan dengan peta-peta fisik, tapi juga peta gagasan dan bagaimana peta-peta yang pernah kita awarkan sejak di zaman kolonial itu adalah sesuatu yang fiksional, yang sesuatu yang fiksional. Dan dia melakukan penelitian yang sangat luas tentang ini. Kalau mau ngecek, kalau kita tarik mau ngecek ada bukunya, saya terbinain saya sudah bukunya. Itu terbit tahun 95 dan buku ini mendapat tanggapan yang sangat luas di dunia intelektual. Kemudian dia susul dengan buku bukunya yang berjudul uh, Border Sinking and and Global Design. Nah, di sini dia sudah bergeser tidak lagi berbicara tentang kartografi, tentang peta secara fisik maupun secara imajinatif dan gagasan. Tetapi di buku kedua ini, Miknolog sudah berbicara tentang bagaimana kemungkinan atau adanya potensi untuk menggeser percakapan Ya kan? percakapan itu Kalau saya baca ngulik di alat Said dari buku apa, Orientalisme dan, dan buku Culture and Imperialism itu Itu bukan saja analisa, bukan hanya sebuah survei Tetapi analisa yang mendalam ketika Said mulai melihat peta-peta resistensi kan? Yang timbul atau tumbuh berkembang di kalangan orang-orang non-barat sebenarnya kan nah, Yang berkembang di kalangan orang-orang yang disebut non-barat Walaupun saya sangat sangat, sangat, apa, sangat arti berbicara tentang timur dan barat ini sebenarnya kan Nah terutama pada ekspresi estetik kan Estetik yang mungkin karena waktu itu kebutuhannya amat mendesak Dia hanya berbicara tentang estetika dalam orang, -orang sastra dan saya belum pernah menemukan saya survei atau analisis yang mendalam tentang bagaimana terjadinya dan tumbuh berkembangnya gerakan estetik yang resisten itu. Dari mana saya selalu mengatakan ini mengharuskan orang-orang yang tinggal di, apa, di Eropa atau disebut dengan utara itu untuk mulai melihat dirinya tidak hidup sendiri lagi, tapi dihadapkan dengan fenomena pemikiran dan praktek estetika yang juga hampir-hampir setara, pokoknya tidak berani mengatakan Nah, sementara watak misnologi jauh berani. Kewajiban orang-orang selatan, kewajiban orang orang selatan atau ada yang di luar pusat-pusat ini saat ini, orang di Amerika Latin, orang di Arab, orang di Indonesia, itu tidak lagi, tidak lagi apa, mengkonsumsi wacana-wacana yang datang dari utara tetapi hanya cukup mengetahui apa sih yang sedang dipikirkan orang Barat, gitu kan? Apa yang sekarang menjadi konsentrasi mereka, gitu kan? Hah? Karena apa ini yang dia sebut dengan apa sudah saatnya kita mulai berpikir secara bukan ekletik, anekletik istilahnya, anekletik itu dalam artian kita harus apa? melihat adanya satu tradisi pengetahuan, tradisi wacana dan lain sebagainya yang tumbuh jauh sebelum kolonialisme dan bangkit lagi ketika terjadi gerakan pembebasan negara-negara dari ketergacahan itu dan terus berlanjut gitu kan dan yang paling intensif saya kira salah satunya adalah Amerika Latin kita bisa mendaftar membuat kartografi nama-nama yang panjang sekali Gloria Anzal Enrique Dussel kalau Indonesia kan bacaannya cukup di Manuel Wallerstein lah gitu itu masih ada lagi Roman, Roskugel dan lain sebagainya kan? masih banyak lagi belum yang muda-muda juga dari kalangan senimannya itu teman-teman nah, yang apa bapak-bapak yang saya hormati pada sore hari ini gitu. nah apa yang sebenarnya yang menarik dari dari apa dari perkembangan perkembangan diskursus pasal kolonial dan kaitannya dengan pembagian apa, pembagian Peta-peta itu Peta-peta ya. itu Nanti saya apa Di akhir aja nanya Adel terkait dengan penelitiannya e, Salah satu yang Sering bikin saya sesat Kalau baca literatur luar sering Ini mungkin tidak tahu Bisa kita alami juga Atau kita bisa berbeda tentang perasaan semacamnya Salah satu gerakan yang selalu disebut-sebut Dalam diskursus perlawanan Adalah Gerakan nonblok gitu ya? sebagai starting point, salah satu fase yang dianggap paling penting di dalam dunia, apa? di dalam di dunia, ya, gerakan nonblok utama. Kita bisa lihat, misalnya apa? Hampir semua buku menyebut itu. Kita bisa buka yang kita buka termasuk uh, antarfilmodologi. No, Saya sering mengulang-ulang statement atau wacana yang dibangun pada saat itu yang disebut dengan apa, apa kapitalisme no, sosialisme no, bah kan, Organisasi. Nah maksud saya, Indonesia ada di pusaran utama pada saat itu tahun 50an, tahun 50an. Tapi kemudian kita hampir tidak menemukan rekam jejaknya pasca orde baru, pasca orde lama, nah, tidak beberapa lama setelah kejadian penting itu di dunia. Dan kayaknya proyek-proyek politik negara-negara pasca kolonial, termasuk yang diinisiasi salah satunya secara paling pokok berperan pokok adalah Indonesia. Kemudian juga persamaan dengan hancurnya proyek pemikiran di Indonesia, diikuti secara bersamaan gitu, persamaan. Nah sebenarnya menurut saya, andai bayangan saya ketika baca, maaf, ada saya tidak sempat baca tesis ada, gitu, tapi baca tulisan di sini. Pertanyaannya juga, itu yang saya ingin tanyakan adalah pertanyaan ada sendiri, Yaitu, kenapa Binal job Jakarta tahun 74 itu tidak pernah ada yang membahas. Ya kan? nah, tidak pernah masuk dalam apa yang sudah pernah banyak yang membicarakan di luar Indonesia. Gitu. Itu, itu pertanyaan saya di gitu. Untuk kedua, Oh, saya melihat apa kepenelitian ke ini penelitian ini, tetapi mungkin nanti nanti saya jawab, nanti jawab penelitian ini mengenai makna selatan terus internasionalis final Jogja itu. Saya sebenarnya tidak tidak bakal dan memiliki kapasitas untuk ngomong tentang final Jogja itu, tapi hanya ini mengatakan bapak dekolonisasi di Indonesia, terus juga macetnya pemikiran dekolonisasi di Indonesia. Saya yakin sekali, saya yakin sekali, ini penelitian ini akan lebih mendalam seandainya berhasil masuk ke seniman ya. hmm. Bagaimana para seniman ini, para juga adalah para agen atau para pemikir di Indonesia ini ikut aktif mencampuri atau ikut aktif campur tangan. Dalam banyak perhelatan-perhelatan apa, perhelatan-perhelatan kesenian yang ada gitu kan Sehingga kita akan memiliki gambaran yang mungkin lebih mendalam Tidak bersifat, maaf, saya tidak mengadakan ofisial kan Cenderung lembaga, cenderung satu pihak dari kurator dan lain sebagainya kan, Itu, kan? Karena saya melihat ya uh, seni rupa Indonesia secara umum, terutama yang kita rasakan apa, kedekatannya apa tempatnya demikian penting di Jogja itu itu juga akhirnya memaksa orang-orang yang dulu tidak peduli Maka saya dari wilayah yang sebenarnya tidak pernah punya perhubungan dengan dunia segerupa saya pula di IJN dia ya. dan sebagian, ya, tapi karena karena biar ketok Jogja sering hadir pameran-pameran ah, itu ternyata memberi kita satu, apa, apa Dari apa yang kita alami dan apa yang kita pikirkan Kadang-kadang gambarnya itu ada di dalam, di dalam ranah kesenian Terutama dalam seni rupa Dan kemudian saya melihat ada hal-hal menarik Pada keterlibatan langsung beberapa seniman Yang tidak terkumpul dalam lebih pada ranah pribadi gitu, orang per orang Ini sangat penting sekali dan belum ada pas saya membahas ini gitu lah. membahas ini padahal ini mungkin bisa membantu kita untuk melihat apa dinamika dari wacana pengkarian dan sebagainya ketika mengambil salah satu atau beberapa orang yang kita anggap memiliki memiliki keterkaitan dengan diskursus yang adil masuk tadi gitu lah. nah Terkait lagi ya Pak Terkait lagi tentang peta ya Sedikit saya sampaikan peta itu Bagaimana merubah Pola percakapan itu Pola gitu. percakapan itu Lalu di Edward Said Dia menolak tentang perbedaan timur dan barat Terus tahun 50 sudah ada istilah Bukan global south Tapi diawali dengan north and south eh? eh? Itu sudah awal Itu juga sudah ditolak Tetapi Bordersing yang dimasukkan Hal terbiknologi itu adalah Bagaimana pola pikir Yang non-barat ini Memiliki alas yang disebut Dengan salah Satu istilah apa? Istilah dalam sumit Pengucapan bukan berdasarkan Pada representasi kan? Karena kalau pengucapan Maka orang akan berpikir Berdasarkan pengalaman Kebutuhan keterikatannya Pada wilayah Gitu kan dia tidak mungkin melakukan apa, universalisasi itu gitu kan? kalau umat Islam Hamid itu dia bilang saat ini kita atas satu kekuatan pun yang akan mampu memaksa orang untuk berdialog tanpa batasan-batasan itu gitu, kan? dimana kita terhubung secara historis dengan banyak-banyak kelompok di seluruh dunia tetapi kita akan tetap berada di wilayah-wilayah wilayah yang nyata Ya, dalam geografi-geografi nyata Dan itu memaksa kita untuk melihat pengalaman kita dalam dua ranah itu Yang satu adalah transendensi dari historikalitas kita Pertemuan kita secara gagasan, secara pengkaryan dan banyak kelompok Tetapi tidak akan pernah mampu menggeser keterikatan kita dengan ruang waktu Mungkin kalau dalam konteks Indonesia dan konteks geografi, ya juga kata ini Indonesia ini gitu Indonesia ini Inilah yang disebut dengan perubahan percakapan atau the change of apa atau, atau dalam kajian pasca kolonialnya, kan, Ini belum ada tahun tahun berapa sembilan an tahun tahun baru muncul gagasan-gagasan macam tahun dua Nah di Jogja di Indonesia sebenarnya gagasan-gagasan tentang kemandirian berpikir diskursus dan tentu akan punya dampak atau berkelindahan dengan apa gagasan-gagasan kesenian itu sudah mulai tampak terutama terutama saya melihat di Indonesia di hasil penelitian saya itu saya melihat keengganan banyak kelompok di Indonesia yang ber, yang memiliki konsentrasi di bidang pemikiran maupun bidang kesenian itu untuk tidak terikat lagi oleh apa yang disebut saya tentang otoritas otoritas yang tidak tertarik. Misalnya orangnya yang mau diundangkan siapa misalnya Nah, Yayan diundangkan, diundangkan mikir dari luar sudah tidak tertarik, saat ini Misalnya kalau kelas siapa, misalnya sekelas Bob Hefner sudah tidak tertarik saya itu. Terus kalau kita melihat juga persentuhan dan banyak kelompok apa teman-teman yang lain juga ketika apa, artinya otoritas otoris lama ini sudah kehilangan apa kehilangan kekuatannya untuk menghipnotis atau menjadi panutan, panutan. Ini kalau di pengalaman kami Di anak-anak jahit -anak ya, Terasa sangat kuat ketika tahun 90-an Gus Dur mengintroduksi Pemikiran Arab kontemporer Ya Itu secara tidak langsung Setelah saya refleksikan Memaksa kami secara tidak sadar Untuk tidak lagi tergantung pada apa? Konsumsi wacana-wacana Yang berkembang atau dikembangkan oleh rupiah tertentu Betul. Karena Tajam sekali Gus Durat itu karena ini didapatkan dari pengalaman beliau bersentuhan dengan banyak pemikiran mikir pemikiran di India, di bahkan di Arab secara luas ya, tidak terbatas pada Turki, tapi juga di Suriah dan lain sebagainya. Ini yang apa? Merubah apa? Merubah banyak hal. Merubah banyak hal. Di mana saat ini tidak ada satu kelompok yang akan mampu berpikir bahwa menjadi apa trendsetter dalam pemikiran maupun dalam bidang-bidang yang lain saya kira, -kira. Eh, mungkin ya, saya tidak apa tidak banyak cara sebenarnya saya tadi mau apa melihat apa bagaimana Masalah selatan, terus tidak mau nyentuh tentang Binal Jogja Tetapi kaitannya dengan perubahan-perubahan pemikiran estetika Yang dikembangkan oleh para pemikir di Amerika itu Mereka sudah tidak lagi memakai istilah estetika saat ini Mereka punya di banyak namanya estesis Atau sebuah wacana yang tidak saja mempertanyakan warna kulit dari pikiran-pikiran estetisnya kan tetapi juga merupakan perlawanan langsung dan upaya menghindari hegemoni dari estetika barat itu gitu. dan ini saya tidak asing sebenarnya kalau mereka memakai estetika dirubah ke estesis itu jejak ya, panon sebenarnya kan ketika dulu panon itu sangat kesulitan mencari perasaan baru merubah yang sosial kemudian dia menemukan kesabatan baru namanya sosiogenesis genesis kan. genesis satu bentuk siapa saya, mana tubuh saya, di saya berada, dan apa? Dan ini yang buat saya untuk bertanya dengan orang lain bercakap-cakap dengan orang lain gitu. Nah, itu aja ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, eh, terima kasih, eh, Mas Hasan. Tadi Mas Hasan memberikan beberapa frame eh, bagi kita, terutama dalam kacamata pasca kolonial bagaimana. Memandang batas-batas uh, atau peta-peta imajinatif uh, Yang ada antara barat dan timur dan lain sebagainya uh, Tapi memang kalau misalnya kita beranjak dari Edward Said uh, Justru yang dipertanyakan adalah hadirnya batas-batas uh, itu uh, Bagaimana batas-batas itu bisa ada dan uh, melegitimasi kelompok tertentu Kalau misalnya kita tarik dalam uh, sejarah seni Uh, silahkan cek deh beberapa buku-buku literatur uh, seni yang ada tentang sejarah seni uh, baik yang ada di luar maupun yang ada di Indonesia maka kita akan menemukan uh, satu pola nah, ini, ini menarik ada yang pernah meneliti itu sekitar tahun 90-an uh, dia meneliti dari uh, apa bagaimana uh, sejarah itu, sejarah seni itu direkonstruksi dari barat sampai ke negara-negara yang lain yang mengonsumsinya termasuk Indonesia misalnya nah maka kita akan menemukan keterputusan sejarah dari uh, beberapa kawasan misalnya India India dikatakan berhasil setelah uh, dikatakan uh, tidak punya sejarah setelah kolonialisme masuk begitupun Cina dan sebagainya uh, semua mulai dari uh, kanon Barat dalam arti apa dalam arti negara-negara yang ferry uh, ferry ini negara-negara yang ada disebut pinggiran-pinggiran ini dianggap tidak mungkin bisa modern nanti bisa modern ketika Kolonialisme masuk dan mengikuti uh, kanon barat yang uh, sudah disusun sedemikian rupa itu. Jadi uh, ini bisa dikatakan, ya semua wujudnya bisa dikatakan sebagai legitimasi atas standar-standar tertentu. Uh, bahkan uh, kalau untuk menunjuk mana di mana sejarah seni berkembang atau di mana seni rupa berkembang, maka kadang kalau orang harus hanya menunjuk ke perhelatan-perhelatan perhelatan-perhelatan besar atau musim-musim Besar yang ada di barat uh, Untuk disebut sebagai mana yang dikatakan uh, Tengah berkembang atau tengah tren Kayak gitu-gitu, tapi sekarang kita menemukan Fenomena yang uh, Sangat berlainan, seperti yang disebutkan dua pembicara kita tadi